Live Streaming Real Madrid versus Shakhtar Donetsk Pertandingan Shakhtar Donetsk versus Real Madrid dalam jadwal UEFA Champions League atau UCL 2022-2023 Matchday 4 digelar Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Live Streaming Laga Liga Champions di Stadion Wojcica Polskiego Warsawa Polandia ini dapat dilaksikan melalui video dan Champions TV 3 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Real Madrid saat ini menempati peringkat 1 klasemen grup F Liga Champions 2022-2023 dengan mengumpulkan 9 poin dari 3 laga. Maka dari itu, jogawan Spanyol ini dapat mengunci posisi juara grup dan lolos ke babak 16 besar apabila mampu mengalahkan Shakhtar Donetsk. Di sisi lain, Shakhtar Donetsk menempati urutan 2 klasemen Liga Champions 2022-2023. Wakil Ukraina yang untuk sementara berkandang di Polandia ini mengumpulkan empat poin dari tiga laga, sehingga butuh kemenangan agar bisa bersaing dengan RB Leipzig, Jerman, dan Celtic Skotlandia, demi lolos ke fase gugur. Jika kalah dari Real Madrid, Shaker Donetsk berpotensi digeser oleh RB Leipzig maupun Celtic yang bakal bertanding pada saat yang sama. Maka, untuk menjaga peluang lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023 lebih besar, Shakhtar Donetsk harus bisa mencuri poin melawan Los Blancos. 1,47 Triliun Rupiah siap dibakar Real Madrid demi target Liverpool. Los Blancos memiliki rencana besar untuk musim 2023-2024. Tak tanggung-tanggung, dana 1,47 triliun rupiah akan disiapkan demi menggaet satu pemain. Incaran Liverpool milik Borussia Dortmund, Jürgen Bellingham, akan coba digaet Real Madrid demi memperkokoh tim dalam sengitnya persaingan era kini. Real Madrid bakal mengeluarkan 87 juta sterling atau sekitar 1,47 triliun rupiah. Modal besar harus dikeluarkan El Real mengingat pesaing dalam mengejar sang pemain bukan tim kacangan raksasa Liga Inggris, Liverpool. Real Madrid siap untuk menggunakan modal besar untuk mendaratkan June Bellingham dengan harga 87 juta pounds di bursa transfer mendatang, tulis Selain Liverpool, Manchester United juga menjadi pesaing berat Real Madrid dalam mengejar wonderkid asal Inggris itu. Sementara fokus Bellingham saat ini untuk Dortmund, tim yang menurutnya sudah memberi banyak hal bagi pemuda yang masih berusia 19 tahun. Berusia Dortmund telah melakukan banyak hal untuk saya, membuat saya merasa sangat disambut dan memberi saya kesempatan untuk berkembang lebih jauh, ucap Balingham. Bellingham sudah menorehkan 4 gol untuk Dortmund dalam 12 penampilan di lintas ajang, di usianya yang masih sangat muda, catatan tersebut termasuk mentereng. Penampilan impresifnya juga membuat Bellingham menjadi komoditi panas di bursa transfer mendatang, baik di musim dingin maupun musim panas. Sementara Real Madrid menjadi tim favorit bagi pelabuhan para pemain muda menonjol, salah satunya Eduardo Camavinga. Nacho Fernandez pikirkan opsi tinggalkan Real Madrid Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemain belakang Internasional Spanyol tersebut mengalami kesulitan untuk menembus tim utama di Los Blancos. Hal ini menyusul kedatangan bintang Jerman Antonio Rudiger di Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memang lebih sering memainkan Rudiger untuk berduet dengan Ider Militao. Jika tidak menurunkan Rudiger, maka sang pelatih lebih nyaman untuk memainkan duet Militao dengan Alaba di jantung pertahanan sepanjang musim ini. Situasi ini tentu membuat Nagel mulai dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu. Terlebih, masa bakinya juga akan selesai di akhir musim 2022-2023. Kini, menurut laporan tersebut dari Football Espanya, pemain belakang yang berusia 32 tahun itu mulai mempertimbangkan masa depannya bersama El Real dan sama sekali tak menutup peluang untuk hengkang. Walau sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Santiago Bernabeu, Nacho disebut enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan, pemain asal Spanyol itu baru akan menentukan sikap seusai gelaran Piala Dunia 2022. Nacho Fernandes menjadi salah satu pemain senior di dalam skuad Real Madrid. Promosi ke tim utama di tahun 2013, dirinya sudah tampil dalam 279 pertandingan dengan koleksi 15 gol sekaligus mempersembahkan 21 gelar bergengsi. Jika memutuskan untuk hengkang, pemilik kenapa lengkap Jos Ignacio Fernandez Iglesias tidak perlu berkecil hati. Pasalnya, banyak klub Eropa yang dipastikan ingin menggunakan jasanya. Mbappe tak didapat dan halang lepas, Madrid kini incario Felix. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membajak Joel Felix dari rival sepetanya Atletico Madrid, sebagai pengganti atas kegagalan mereka merekrut Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Anak muda asal Portugal itu gabung Atletico pada tahun 2019 lalu, ia dibeli dari Benfica. Atletico langsung memberikan kontrak jangka panjang pada Felix, ia diikat di Wanda Metropolitano sampai tahun 2026. Sayangnya, di sana ia sempat mengalami masa-masa sulit. Ia tak bisa bersinar seperti yang diharapkan, apalagi dengan bandrolnya yang fantastis. Yo, Felix pun akhirnya sering disebut bakal cabut dari Atletico Madrid. Ia pun langsung dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Jika situasi memungkinkan, maka Madrid akan berusaha memboyong Felix pada musim panas 2023 mendatang. Laporan itu juga menyebut bahwa pemuda serba bisa itu sangat dikagumi oleh bos El Real, Carlo Ancelotti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Madrid memandang Felix sebagai pengganti yang pas untuk Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Keduanya memang gagal diangkut ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2022 kemarin. Laporan itu juga menyebut Real Madrid menjadikan duo Felix sebagai aset masa depan mereka. Felix nantinya akan jadi pesaing sekaligus penerus Karim Benzema. Sekarang ini, kontrak Benzema di Madrid tersisa sampai tahun 2023 saja. Namun, ia akan memperpanjang masa kerjanya kendati sudah berusia 34 tahun. Meski nanti Benzema bertahan, Madrid tetap kekurangan stok penyerang di depan. Oleh karena itulah, kehadiran Felix nantinya akan sangat dibutuhkan El Real.